pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 1 Banyu asin 3 periode 2021 2022 ingin maju Kenalah belajar patuhilah peraturan supaya kita bisa berprestasi Prestasi di akademi olahraga seni budaya dan pramuka janganlah Periode 2021-2052 Dapat kita pilih Ketua OSIS yang benar-benar nantinya Dapat melaksanakan program dari OSIS SMP Negeri 1 Banyu Asim 3 Mudah-mudahan nantinya semuanya dapat melaksanakan Baik itu panitia pelaksana maupun peserta pemilihan Dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. agama, dan bangsa. Ayo. Sekolah kita disiplinlah belajar patuhilah peraturan supaya kita bisa berprestasi Prestasi di akademik olahraga seni budaya dan pramuka janganlah lupa tingkatkan iman dan takwa supaya masa depan nanti cerah Berhentikanlah budaya sekolah, peduli lingkungan, peduli kebersihan, peduli... Nanti adik-adik akan dipanggil oleh Karara untuk tanda tangan di sini. Siapa yang dipanggil nanti maju untuk tanda tangan. Setelah tanda tangan dapat kertas ini. Kertas ini dibawa ke bilik suara yang dipanggil oleh Kak Bella untuk mencoblos. Di bilik suara, kertasnya dibuka salah satu ini atau yang ini dicoblos setelah dicoblos dilipat lagi satu kotak suara dari kotak suara lalu cap jari cap jarinya jangan dihapus setelah jari langsung balik ke kelas yang kemana-mana lagi oke kami pelajar SMP negeri kita ingin maju Menjadi pelajar yang berguna Bagi agama manusia dan bangsa Ayo seluruh Pelajar SMP Negeri satu Kita tingkatkan kegiatan sekolah kita Disiplinlah belajar patuh Nah sekarang harapan Ibu Susi sebagai pembina OSIS terhadap pemilihan ketua OSIS yang diadakan di SMP Negeri 1 Banyusen 3 untuk periode 2021 2020 Harapan kami sebagai pembina OSIS SMP 1 Banyusen 3 yang pertama adalah mengajari anak untuk berdemokrasi. Ya. ya. Yang kedua eh, mengajari anak juga di dalam pemilihan umum di masyarakat seperti pemilihan presiden, pemilihan bupati, gubernur, ya. DPR, DPR dan pemilihan pakades yang paling penting. Ya. Nah, kemudian yang ketiga diharapkan semua osis yang terpilih itu dapat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu eksak maupun no, no, eksak. Ya, terima kasih Ibu Iza ya. Nah Iza Fike terpilih menjadi ketua OSIS apa harapan Anda setelah menjadi ketua OSIS? Apa yang akan Anda lakukan setelah menjadi ketua OSIS untuk periode satu tahun ke depan? Saya akan ikut membantu dan mengikuti program-program kerja dari kepala sekolah yaitu memajukan kreativitas siswa, ya. jaga kebersihan SMP Negeri 1 Banyuasin 3 ya. dan mengajak siswa untuk berperilaku sopan, disiplin dan bertanggung jawab serta ya. untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Bagus sekali programnya ya, semoga berhasil. Tere ya, Rere, siapa namanya ya? Kan -kanza Renata terpilih menjadi pendamping Iza sebagai wakil ketua OSIS untuk periode 2021-2022. Kemudian apa harapan Ananda? Saya akan membantu OSIS menjalankan visi lupa tingkatkan iman dan takwa supaya masa depan nanti cerah. Ciptakanlah budaya